Nah di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrikasi dari lintas 8 menuju stasiun Palu Nah ini saya mengupdatenya di malam hari dan di area JPL 114 Sol Jebres. Nah perkembangannya seperti ini Nah itu di sananya hmm, sudah masif ya Nanti saya santumin lah apa saja yang sudah sudah apa ya, sudah dipasang atau sudah dikerjakan di area sini. Soalnya saya lupa nggak bawa catatannya. Dan itu catatannya itu kok enggak salah tuh di HP sebelah, HP satunya. Nah, ini saya pakai HP saya yang Redmi. Untuk di sini ya kabel-kabelnya sudah terpasang. Nah, nih. itu di CPL nya ini saya merekamnya menggunakan kamera depan karena tadi ya kekerangan vlog <gih> biasa diganti lagi nah ini ada kayak buat penambat gitu buat... biar tiangnya tidak jatuh tidak miring gitu nah ini sampai sana nah ini disinyal langsirnya apa tuh wesel mana nih wesel barat solid di sini seperti ini untuk di kabel-kabelnya yaitu hmm. ada dipasangin katrol enggak dapat apa-apa itu ada katrol juga setelah sana itu Solo Jebres dan itu yang baru saja masuk stasiun Solo Jebres adalah KA28 gue matar macet dari pasar senen tujuan malang ini di oh, di nih baik deket perlintasan nih dipasangin kayak rel bantu gitu rel pengumat soalnya di sini kan baru saja digali jadiin kan bawahnya berlubang nah ini satu dua tiga empat lima enam ini baru saja digali nih coba ke sana kok oh, area depo depo KRL solusi nah ini dia lubang yang saya maksud yang berusaha satu kali ini buat masukin kabel nah, dulu kabelnya melintas di atas ini nah, terus masukin. di sana juga iya di balik juga ini di JPL nya nah ini di bekas penggaliannya ini ada pipa-pipa besar Enggak tahu kurang tahu fungsinya apa ini sudah dipasangin komplet lah kabelnya kurang tiang WCM satu saya nah yang di sana tuh tiang BCM-nya belum ada, yang di sebelah sana masih dicopot juga saya saya nyebong, berarti kan saya di sana, di sana itu saya ke sini. Nah ini tiang BCM yang untuk area situ masih di tengah rel nah, belum dipasang. Nah, ini ini ini sungai nih. saya ke sana, ke area depo pengen lihat lah kayak apa sekarang terminal peti kemas Surakarta nah, ini di area depo seperti ini sudah terbentuk deponya Itu. yang buat tuh PT Adikarya yang mengerjakan proyek ini soalnya deponya rangka atap dan rangka bangunannya ada terbentuk mungkin tuh besok untuk berapa jalur ya satu dua tiga empat lima lima jalur mungkin uh, oh iya yeah, saya coba update yang di sana lebihnya mungkin kan belum maksimal Ini bekas penggaliannya di sini. Ini fitras sudah terpasang semua. Kabel-kabel sudah. Tinggal itu jatiang WCM yang belum terpasang. Itu keamatan saja belum diberangkatkan. Mas masih lama lah ini pukul berapa nih 12.20.11 berarti masih kisaran 2 menitan lagi lah diberangkatkan apa apalagi ya nah itu mau diberangkatkan ke KA remaja dari soldier nanti berhenti lagi kalau tidak salah di stragen Ya, raken berhenti. Terus, raken Ngawi, maketan berhenti, enggak? Ya, lupa saya. Ini kabelnya, kabel listrik, dan kabel teleponnya sudah ditinggikan nih. Oh, ini itu yang listrik yang baru. Di sana, rencananya ya akan ditinggikan segitu. Ya, itu bentar lagi berangkatkan tuh Koa 282 Matar Maja Dari Solo Jebres tuh Berarti dari pasar nanti Tujuan Malang Diberangkatkan dari Stasiun Solo Jebres Nah gitu Coba kita tunggu saja lah Oke lama ya Nah nah nah itu lagi lagi S35 dari cc 201 terdengar. lupa tadi serisnya berapa? Saya sudah rekam. nah ini selokan juga nih, cuma dalam. Ini selokan Kita di sana ada Vespa We X dan itu rangkaian kabel AA-nya sudah di sesuaikan juga dengan weselnya tapi bentuknya juga X kok lama ya diberangkatkan nih, dapat, nih. kabel telepon nih Hmm. Itu udah berangkat kan sih? tidak kelihatan saya. Lah, udah. Tapi tidak kedengeran S35-nya. Lah. Itulah sekian dululah vlog saya kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel dia. Nantikan video terbaru dari aku. Nah, ini lebih kalau lagi. Nah. Yap, beginilah situasi area DPL sana tempat betul guys. Cuman kalau malam.